Saya tengok orang baru kahwin. Nak? Comel muka bini. Tegang pipi. 40 tahun lepas kahwin. Bini yang mula 64. Laki 65. Ha. Tidur pun asing-asing. Bini 65. Tidur atas katil. Laki tidur dalam namari. Nampak? Pasal muka jadi macam transformer? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Camoje. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan dari segala macam bahaya, malapetaka, bencana dan banyak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, semoga teman-teman semua yang sakit diberikan segera di kesembuhan oleh Allah Subhanahu Taala dan juga buat teman-teman semua yang istilahnya masih dalam berusaha untuk berniaga, lah, berbisnis ya kan? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala lancarkan semuanya amin amin ya rabbal alamin dan kali ini guys kita akan merekam sebuah video daripada Ustadz Azhar Idrus yaitu pembagian harta pusaka tak ikut Faraid nah nah nah nah ini biasanya kalau ahli waris ya tentang ahli waris dan ini ilmu-ilmu yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita terutama ya untuk diri kita sendiri ya ketika kita sudah mati ketika kita ya sudah meninggalkan dunia ini maka harta benda ya kan harta yang kita miliki pasti akan dibagikan kepada ahli waris kita seperti itu jadi jangan harap ketika kita banyak harta harta itu akan kita bawa semuanya ke kubur tidak ya kan tapi dinikmati oleh ahli waris kita. Maka daripada itu, harta yang kita bawa adalah harta yang kita infakkan, ya kan? Harta yang kita sedekahkan, harta yang kita berikan kepada orang lain dengan ikhlas. Nah, itu yang akan kita bawa sebanyak apa harta kita yang kita akan bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bekal kita nanti, ya kan? Nah, itu boleh dibayangkan ya, seberapa besar uang di bank sama uang yang di akhirat. Seberapa banyak istilahnya uang kita di tabungan Sama uang yang ada di tabungan akhirat Seperti itu Kalau lebih banyak tabungan akhirat Maka beruntung Tapi kalau masih banyak tabungan dunia Maka jangan harap ya jadi mulai sekarang, ayo kita menabung untuk akhirat kita. Semoga amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu tentunya dengan hati yang ikhlas. Nah di sini guys, kita akan membahas ya. Sebenarnya bukan saya yang membahas gitu, tapi Ustadz Azhar Idrus ini. Bahwasannya daripada Pak Cik yang ada di Malaysia, guys. Pak Azman ya. Nah di sini hukum membagi harta mengikut Faraid diwajibkan bagi orang Islam di Malaysia, guys. Ya mungkin semua orang bakalan ngerti ya akan hal ini nah disini juga ada tabel roda faraid ahli waris utama info ini sebagian daripada ilmu faraid nah disini ya kan uh, bisa uh, suami setengah seperempat istri seperempat seperlapan anak perempuan ya kan setengah sepertiga Terus ada anak lelaki, ya kan? Terus ada bapak lagi, ada ibu namu seperti ini. Dan memang ini penjelasannya sangat-sangat terperinci sekali. Meskipun dalam roda seperti ini, guys. Nah, langsung saja saya sudah penasaran, guys. Bagaimana istilahnya berkenaan dengan penjelasan Ustaz Azhar Idrus ya, akan hal ini. Nah, langsung saja, guys. Kita play videonya. Let's go. Hukum pembagian atau pusaka tidak ikut paraid. Nah. Sah atau tidak? Dengar baik-baik. Allah bahagikan dalam Quran. Orang ini 1 per 8. Orang ini 1 per 6. Orang ini 1 per 4. Orang ini 1 per 2. Orang ini 2 per 3 contoh. Itu paraid Quran. Ulama' membenarkan kalau kita nak bagi sama rata. Tetapi mesti dijelaskan dulu pembahagian mengikut paraid. Kalau paraid ini bahagian awak. Kalau paraid ini bahagian awak. Kemudian kita bersetuju untuk bagi sama banyak. Semua waris bersetuju. Diharuskan faham dan mana-mana waris yang tidak bersetuju dia nak ikut paraid maka wajib dibagi hak dia dan tak boleh dikata orang itu tamak ha, kerana dia nak hak dia tamak ni dia nak hak orang lain kita ramai masyarakat bila orang tu tak setuju bagi sama rata dia nak ikut paraid keluarga dia kata tamak bukan tamak tu hak dia tamak ni hak orang lain pun dia nak ha, itu baru tamak faham lagi haa Oke, okay, yang dimaksud daripada ustadz azhar idrus tadi adalah pembagian harta itu, ya kan? Nah, tak ikut faraid. Nah, maksudnya kalau udah bersetuju semua bagi sama rata, oke. Okay. Tapi kalau seorang pun, seorang satu orang yang dia nak dengan istilahnya hak dia itu, namanya boleh, ya kan? Harus. Nah, seperti itu harus tuh. Kalau di Indonesia itu boleh seperti itu, teman-teman. Jadi, istilahnya yang dibilang ustadz azhar idrus tadi, masalah tama-tama itu. Mengambil hak orang lain bukan mengambil hak diri kita sendiri Tapi kalau mengambil hak diri kita Itu bukan tamat namanya Nah di sini ada video lagi daripada Ustadz Azhar Idrus guys ya Yaitu perlu ikut hukum faroid Dalam pembagian harta Nah kita akan mendengarkan Sekali lagi Macam mana penjelasan daripada Ustadz Azhar Idrus Saya istilahnya kagum ya Apabila di Malaysia itu ya kan. untuk orang Islamnya wajib ikut daripada hukum faraid ini. Sebab banyak juga istilahnya percekcokan-percekcokan di zaman sekarang itu merebut istilahnya harta benda ya kan si mayit seperti itu. Jadi banyak percekcokan sampai perkelahian pembunuhan itu cuman gara-gara istilahnya warisan seperti itu, teman-teman. Makanya, Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran untuk pembagian daripada fara'id itu sendiri, ahli waris itu sendiri, ya kan? Warisan itu sendiri, Rasulullah SAW juga menyebutkan di dalam hadis-hadisnya, masya Allah. Nah, disitulah keindahan Islam itu sendiri, jadi sekecil apapun, ya, hal sekecil apapun. Allah subhanahu wa ta'ala dan baginda Rasulullah s.a.w. memberikan istilahnya cara ataupun solusi dibalik semua itu. Nah, seperti itu guys. Nah, di sini kita akan belajar lagi, mendengarkan lagi, ya kan? Daripada Ustaz Azhar Idrus. Nah, langsung saja kita play videonya guys. Let's go. Betulkah hukum paraid itu perlu diikut? dan wasiat itu wajib dibuat? Wajib buat. Dengar baik-baik. Parait ini adalah hudud antara hudud-hudud Allah. Ada orang yang bila mati Allah kata dapat 1 per 8 harta Ada orang 1 per 6 Ada orang 1 per 4 Ada orang 1 per 2 <coughs> Ada orang 2 per 3 Allah sudah bahagikan okay? Maka wajib kita bahagikan ikut paraid Pada asal Tak boleh ikut nafsu ah. eh? Tak boleh ikut nafsu Pasal harta orang mati itu Harta Allah Harta kita ni Harta Allah Bagi pinjam ha? Rumah kita sekarang ni Harta Allah Kereta kita ni Kereta Allah bagi pinjam Nampak? Harta Allah macam mana ustaz? Rumah saya, nama saya Nama tu maknanya bagi pinjam lah tu Pun tak pernah pergi library Perpustakaan kita ambil buku Dia letak nama kita ha? Kita pinjam buku perpustakaan library Letak lah nama kita Letaklah. Mana kita boleh buat balik seminggu apa tu kena pulang balik dia? Tanda pinjam. Ha, jadi tanah sekarang nama kita. Allah bagi pinjam. Dulu tanah nama ayah kita. Allah pinjamkan ayah. Sekarang Allah pinjamkan kita. Nanti kita KO, pinjamkan anak kita pula. Ha. mana ada hak kita? Inna lillahi. Aku ni tubuh aku pun milik Allah. Bukan kata tanah kereta dan rumah. Tubuh aku milik Allah. Ni pipi kita ni hak Allah. Kalau hak kita, tak ada kecut. Tak ada rebes eh, bila kita berumur. Tengok orang baru kahwin. Nah, jom muka bini ...tegang pipi. 40 tahun lepas kahwin, bini umur 64, laki 65. Faham? Tidur pun asing-asing. Bini 65 tidur atas katil. Laki tidur dalam almari. Faham? Oh. Nampak? Pasal muka jadi macam transformer nah, Pasal buka muka kita Allah bagi pinjam Maka ikut para'id Tetapi jika semua waris bersetuju Untuk bagi sama rata Dipersilahkan Jangan kata hukum Allah tidak betul Faham? Oke okay guys sudah selesai videonya dan perlukah kita ikut hukum faraid dalam pembagian harta sangat-sangat perlu ya uh, Tapi kalau istilahnya ada kesepakatan dalam keluarga kita untuk sama bagi rata maka di situ diperbolehkan seperti itu ya jangan menyalahkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hukum itu untuk kemaslahatan kita sendiri ya kan ah, itu sesuai daripada keperluan ya Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita takut untuk melakukan kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala maka debar itu teman-teman sekalian hal ini ini ada sebagian mungkin ya beberapa orang yang memang tidak bersetuju seperti itu, tapi kita sebagai muslim itu merupakan wujud ya wujud daripada kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya wujud kita patuh kepada Allah Subhanahu Taala perintah perintah Allah Subhanahu Taala jadi ketika kita sudah melakukan hukum faraid ini dengan seksama lalu ada kesepakatan dalam keluarga untuk dibagi rata itu pun boleh Masya Allah, oke okay, mungkin itu saja, guys. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Setiap apa yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus, kita ambil ya, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang disampaikan. Maka di pada itu, teman-teman sekalian wajib subscribe channelnya Ustadz Azhar Idrus ini, karena ilmunya Masya Allah. Lah, haula, walaikhuatilai billahi billah bisa dikatakan salah satu ulama yang terkenal di Malaysia, ya guys. Ya, sehingga membuat kita itu mudah dalam urusan dunia ini karena mengikuti Ikut daripada usaha Azhar Idrus, ilmu-ilmu daripada usaha Azhar Idrus apa yang kita tak tahu, jadi tahu apa yang kita tak yakin. Kita ada boleh yakin apa yang istilahnya kita ragu-ragu, boleh istilahnya yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukum-hukum yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus ini. Oke, okay, itu saja video kali ini, guys. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channel saya, dan juga Ustaz Azhar Idrus official. Jangan lupa buat teman-teman semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jangan sampai istilahnya kita itu kufur, ya. Istilahnya lupa bahwasannya apa yang kita dapatkan, apa yang kita nikmati saat ini, ya kan? Bisa bernafas, bisa berjalan, bisa berbicara. Itu semua berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat yang disampaikan oleh Ustadz Azhar Idrus tadi, bahwasannya semua ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan kembali kepada Allah. Hak kita pun ya, kan? Diri kita ini itu juga milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah, oke, okay, itu saja video kali ini. Terima kasih datang video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.